Terima kasih, moderator, yang sudah mempersilahkan saya untuk menyajikan materi yang berkaitan dengan editing video pada hari ini. Acara kita pada hari ini adalah merupakan acara lanjutan, ya, lanjutan dari webinar yang beberapa minggu yang lalu sudah kita buat diharapkan bapak ibu sudah punya stop video hasil rekaman tapi sebelumnya saya mengucapkan selamat kepada para partisipan yang sudah bergabung dalam World meeting pada hari ini mudah-mudahan bapak ibu dapat mengikutinya dengan seksama dan saya juga akan mencoba memaparkan itu selambat mungkin ya karena ini sangat berkaitan dengan teknis ya teknis dan uh, skill kita yang harus uh, kita punya, uh, kemudian kita sedikit juga harus uh, memiliki latar belakang tentang teknologi ya. Mungkin saat ini semuanya saya rasa sudah menguasai teknologi yang minimal komputer dan software-software yang terlibat dalam editing video. <tuh> uh, editing video uh, ini uh, ini adalah tampilan software yang akan kita gunakan nanti ya yaitu Filmora Nah ini sedikit uh, saya ulang uh, apa yang sudah disampaikan pada webinar sebelumnya uh, video merupakan salah satu media yang dapat digunakan dalam proses pembelajaran uh, ini sudah trend sekarang dan video ini uh, bisa digunakan oleh siswa kita itu dalam dalam keadaan kapan saja tidak terbatas waktu dan uang sehingga uh, proses pembelajaran diharapkan dapat uh, berlangsung ya, melalui video ini Nah, yang kedua yaitu, jadikanlah diri kita sebagai kreator. Ya, guru dituntut dapat berkreasi. Tidak hanya penonton, selama ini kita nonton YouTube, nonton Facebook, dan sebagainya. Itu itu orang yang buat. Nah, sekarang kita berbalik, dirilah. Nah, coba membuat bagaimana menghasilkan suatu video pembelajaran dengan baik. Nah, video itu tanpa tanpa dipublikasi, ya, akhirnya dipublikasi itu tidak tidak berguna juga jadi kita setelah membuat video yang menarik nanti kita publikasi di mana saja ya via WA, via YouTube, via Instagram dan lain-lain sebagainya kita menggunakan semua fasilitas untuk mempublikasikan video tersebut ya kemudian tahapan yang perlu diperhatikan dalam editing video ini bapak ibu telah memiliki stok ya stok rekaman video yang mau diedit nah, jadi hari ini kita tidak membicarakan rekaman ya jadi video sudah ada, video apa saja ya? Video mau direkam dengan apa saja, yang penting ada video yang ingin diedit. Ya. Yang kedua, bapak ibu perlu mempersiapkan materi atau komponen yang akan disematkan dalam video. Misalnya materi apa yang mau disematkan dalam video, iklan dan sebagainya ya. Misalnya audio, audio MP3 ini. Sebagai musik latar, mungkin Bapak Ibu pernah menonton video di YouTube Ada musik latarnya, macam-macam ya nah, Itu nanti kita siapkan juga dalam, dalam editing ini Kemudian kalau Bapak Ibu ingin menampilkan gambar baik Gambar di video juga dipersiapkan dulu Foto atau gambar atau foto ya Kemudian kalau Bapak Ibu ingin eh, di backgroundnya Di backgroundnya ingin ditampilkan video atau gambar juga disiapkan itu itu bahan-bahan uh, yang ingin kita masukkan ke dalam video nah, seperti kita mau buat kue misalnya ya. mau buat kue itu ya ada bahan-bahannya lah minimal bahan utamanya itu video kemudian audio gambar dan background ini adalah sebagai uh, pemanis pemanis video itu nanti kalau dihasilkan nah, bapak ibu mungkin kalau nonton video di YouTube dan sebagainya itu semuanya melalui proses editing makanya editing itu harus kita pelajari jarang video itu diposting yang kita nonton itu tanpa proses editing ya itu jarang sekali semua proses editing sehingga yang penontonnya itu tertarik dengan video yang diproduksi yang ketiga bapak, bapak ibu harus memiliki peralatan ya peralatan software peralatan dan software untuk edit video nah, peralatannya minimal ya komputer pasti harus ada ya paling rendah HP, ya di HP juga bisa kita edit video, cuman tidak maksimum kemudian yang menyangkut dengan software ini banyak sebenarnya ya software untuk edit video itu banyak sekali yang tersedia di nah, misalnya ada Wondershare Filmora ya Adobe dan lain-lain itu bisa kita download nah, pada kesempatan ini kita akan menggunakan uh, Filmora ini Filmora ini ada versi untuk laptop juga untuk laptop ada versi untuk uh, di HP ya nah ini peralatan bapak ibu harus punya laptop yang minimal yang speknya agak lumayan lah ya agak lumayan, misalnya punya RAM, RAM 4, MEGA dan sebagainya kalau laptopnya tidak mendukung, mengedit video juga akan agak susah ya karena edit video itu agak berat nah, kemudian kita ingatkan lagi kita kalau merecord video itu dapat menggunakan berbagai macam software ya Nah, misalnya Fox Screen, nah ini yang sering digunakan merekam video. pakai ini boleh, pakai OBS boleh, kemudian pakai kamera merekam video boleh, pakai HP boleh, pakai uh, kamera webcam boleh, dan pakai uh, VLC Media Player juga bisa ya. Nah cuman yang uh, Fox Screen uh, OBS dan uh, VLC ini, ini proses membuat video merekam layar ya. Nah, seperti pada kesempatan ini, misalnya saya sedang menyampaikan materi ini, layar semua yang tampilkan layar laptop kita itu bisa kita rekam nah, pakai Fox FoxScreen Next Generation ya, atau pakai OBS atau pakai VLC. Sedangkan yang ini ini pakai peralatan. Kalau pakai peralatan berarti kita harus memproduksi video via kamera atau via kamera HP ya. Nah, pada kesempatan ini nanti contoh videonya saya merekam pakai OBS layar OBS yang direkam yang segini ya yang segini layarnya OBS yang direkam kemudian kita di sini bisa menampilkan uh, video kita kemudian di ruang yang kosong ini kita bisa menggunakan ruangnya ini untuk iklan ya iklan nah di sini misalnya untuk tag penjelasannya itu bisa kita sisip OBS ini juga sekaligus bisa merekam audio dengan memakai filter-filter jadi ini uh, sangat sangat recommended untuk uh, proses rekam video ya. nah ini Filmora ya Filmora ini bapak ibu bisa download juga di sini. Nah, bisa kita download di ya, yang Filmora for Windows ya. Kemudian ada yang Pro juga. Ada yang Pro ini pastinya berbayar gitu. Kemudian yang harus bapak ibu perhatikan lagi, eh, video itu biasanya dibuat atas empat segmen ya, empat segmen. Yang pertama ada pendahuluan. sering kalau Bapak Ibu nonton video itu ada pendahuluan. Yang berisi biasanya penjelasan singkat tentang konten video. Misalnya selamat datang dalam video ini. Video ini akan menyajikan apa ya? Itu isinya di pendahuluan. Kemudian bagian yang kedua biasanya di video itu ada intro. Intro ini ada berisi identitas kreator, siapa yang membuat misalnya. Kemudian bahagian yang ketiga yaitu isi isi video itu berisi materi utama konten dalam video nah, ini ini yang paling utama nah, disinilah kita membahas pembelajaran di sini eh, di konten ini dan yang ketiga bahagian penutup bahagian penutup ini biasanya bahagian ending ya berakhirnya suatu video itu silakan bapak ibu berkreasi endingnya bagaimana ya ibarat seperti di film film ya nah, jadi di film film kalau habis eh, filmnya ada ada running tag dan sebagainya itu dibuat di bahagian penutup jadi ada empat segmen video itu kalau kita buat nah, ini juga hal yang perlu diperhatikan yang pertama adalah kualitas gambar ya. kualitas gambar itu kalau tidak bagus itu videonya tidak menarik dan kualitas audio kualitas audio juga harus bagus harus jernih ya. nah, ini sudah dibahas waktu proses record kemudian yang perlu diperhatikan lagi resolusi dan ukuran video nah, ini ukurannya bermacam-macam ya yang paling penting Bapak Ibu ini sering dengar mungkin radio, video yang 2K yang 4K ya. kemudian resolusinya itu yang standar itu biasanya dipakai yang 16 banding 9 catatan yang paling penting misalnya kalau video yang kita buat itu ingin mempublikasikan di YouTube YouTube biasanya memakai rasio 16 banding 9 rasio ini ya yang perlu diingat lagi semakin tinggi resolusi pixel ini itu semakin bagus kualitas video karena semakin bagus maka semakin besar ukuran filenya nya ya nah, itu. mungkin kalau bapak ibu nonton video ada bahagian uh, youtube itu ada bahagian resolusi ada full HD ada HD dan sebagainya nah, kemudian sebelum kita uh, masuk ke apa namanya ke proses editing ada baiknya kita nonton dulu contoh video ya contoh video yang uh, sudah diedit sudah dibuat uh, dengan melihat video tersebut, nanti pada proses editing kita bisa lebih enak memahaminya gitu. Contoh videonya ini Ini bahagian uh, pendahuluan tadi, yang saya bilang bahagian pendahuluan ya. Nah Bagian pendahuluan ini kita rekam video terpisah Kemudian bisa kita tambahin identitas kita di sini sebagai pemateri sambil mendengar ya. Nah, setelah itu kita Nah Bapak Ibu, ini yang saya maksud tadi intro Intro ini silahkan bapak, bapak, ibu nanti promosikan apa saja ya, apa saja mau intro ini terserah, nah, terserah mau topik mau apa atau mau, mau perkenalkan diri di sini silakan intro. Nah, ini juga dibuat secara terpisah, nah, jadi ada segmen kedua. Ya nah, ini, ini sudah masuk ke materi, ini segmen inti ya, segmen inti. Nah, bapak ibu dapat lihat di sini ya ada kita bisa selipkan foto, bisa kita selipkan materi, bisa kita selipkan kita fakultas ya, kita, bisa kita selipkan uh, webcam kita yang yang nampak waktu kita rekam. Nah, jadi dalam video ini ada ada beberapa komponen nih. Ada yang pertama ada gambar ini ya. Gambar ini boleh boleh kita gabung sekaligus atau boleh ditaruh pisah-pisah. Tapi ada baiknya kita gabung sekaligus. Kemudian ini materi, materi ini materi yang yang direkam dengan layar laptop ya, pakai PowerPoint. Jadi wilayah-wilayah yang direkam tadi karena ini direkam pakai OBS, maka wilayah videonya sampai di sini. Sampai di sini. Sedangkan wilayah ini wilayah kosong. Nah, di sini kita bisa slip video ini dapat diakses di misalnya ya. Nah, Bapak Ibu bisa bisa taruh iklan di sini. Iklan. Karena kalau Bapak Ibu mau lihat silakan akses di YouTube yang ini ya. Karena kita ganti lagi kita ganti lagi dengan misalnya ya ini. Nah, ini ini PowerPoint. Jadi yang bisa kita sisip di sini. Nah, kita sisip nih konsep osmosis ini dia timbul-timbul muncul-timbul muncul itu muncul, bisa kita buat kalau ini kita buat permanen ya. Tidak tidak tidak bergerak. Yang bergerak yang ini saja. Nah, seperti ini. Nah, ini hilang. Hilang ya, hilang timbul yang timbul. Nah, ini isi. Nah, di bagian akhir ini langsung dipercepat di saja di bagian akhir misalnya nah ini bagian akhir ya bagian akhir nah ini ini iklan ending ya ini iklan endingnya ini iklan ending dari suatu video nah ini endingnya jadi bapak ibu silakan men-setting endingnya itu bagaimana bagaimana baiknya ya bagaimana enak uh, yang membuat videonya nah, seperti itu bapak ibu ini teori saja nah sekarang kita masuk ke segmen uh, bagaimana mengapa namanya ulang meng edit video nah edit video ini uh, tadi kita sudah sepakat uh, menggunakan Filmora oke okay. uh, ini layar Filmora ya layar Filmoranya uh, saya besarkan uh, yang pertama ini uh, di sini ada menu ya uh, ada menu media audio uh, title ya uh, transisi efek dan sebagainya ini ini menunya kemudian di sini adalah tempat kita uh, menyimpan bahan-bahan uh, yang ingin kita jadikan sebagai video nah, kemudian layar ini ini sebagai layar tempat kita monitor ya monitor uh, monitor uh, video nah, di sini uh, ini adalah tempat kerja jadi ini ada track. Jadi kita kerja mengedit video ini berdasarkan track ya. Nah, misalnya ini ada track satu, ini video utama misalnya. Nanti bisa kita tambah track 2 jadi baris kedua bisa kita tambah audio di sini. Nah, jadi ditampilkan di sini adalah per perbahagian per track. Nah, nanti kalau sudah pas semuanya, kalau kita ekspor videonya nanti. Uh, itu nanti akan akan disatukan ya uh, semua video yang yang kita gabungkan ini akan disatukan menjadi satu video nah, kemudian di sini ada uh, tempat uh, misalnya untuk memotong ya memotong filter dan sebagainya nah, jadi sebagai untuk demonya ya untuk demonya kita bisa uh, langsung kita uh, kita coba nah, misalnya kita menambahkan file dulu ya File yang ingin kita buat tadi, kita sudah uh, sudah mempunyai suatu file video, yaitu dengan cara uh, mendrag. Ya, mendrag file-file-nya itu di dalam video ini. Saya uh, sudah membuat uh, bagian bahagian dari video itu di sini. Ya, saya bapak ibu, simpan dulu videonya di sini. Nah, ini ini adalah bahagian-bahagian yang ingin kita tampilkan dalam video misalnya kita perlu iklan facebook misalnya ya nah ini iklan facebook nanti kita masukkan ke situ. pilihan instagram kemudian ada musik latar yang mp3 kemudian ada video intro ada materi ya ada materi materi, materi video yang ingin kita tampilkan kemudian ada pengantar ya pada pengantar Kemudian ada foto yang kita siapkan adalah misalnya ini tiga foto sekaligus disiapkan yaitu Onsia, uh, FB, dan biologi ya tiga foto nanti bapak ibu bisa sesuai dengan dengan uh, foto yang, yang ingin bapak ibu tampilkan Kemudian ada YouTube Nah ini bahan bagian ini kita bahannya ini ya Bahannya yang ingin kita didikan saat uh, video nanti nah, Jadi modelnya kita tinggal drag saja ya Kalau sudah kita buka Nah ini filmoranya. Nah, apa saja yang ingin kita masukkan menjadikan video Ya kita tinggal tanda-tanda musik latar Kemudian ada intro ending Kemudian ada materi Kemudian ada pengantar Kemudian ada lambang manusia Kemudian ada uh, logo YouTube Seperti ya, itu ya. Nah, sudah kita tanda, kita drag aja ke sini nah, gitu. nah, setelah kita drag ke sini, kita sudah memiliki bahan Bahan video yang ingin kita olah Kalau tidak mau di drag, boleh juga ya Misalnya kita import ya Ini di media, ini pastikan ini di media Bisa kita import Import media Kita pilih misalnya di mana kita simpan media tadi Nah, misalnya saya menyimpannya di sini misalnya ya, di -edit video. jadi video tadi. Tapi saat kita, kita import, nah, boleh juga. Cuma cara yang paling gampang adalah uh, di drag ya, kalau lebih lebih gampang. Nah, setelah kita memiliki bahan ini, yang pertama ingin kita buat apa dulu? Tentu intro ya, pengantar video pengantar. Video pengantar ini kita taruh lagi dua kali nah, masuk ke sini, ya. masuk ke track video track video ini masuk. Nah jadi kita edit dulu ini ya, yang pengantarnya ini kita edit dulu. Cara editnya ini ini ini, ini tempat kerja kemudian ini monitornya, ya, monitornya. Nah misalnya ini kita putar, ya, kita putar kita jalankan videonya, video intro ini ini masih mentah belum editan ya. Nah ini salah, Nah, salah ya. Nah, jadi ini seperti membuat film ya. Film itu ada adegan-adegan yang salah kita buang ya. Nah, ini salah. Nah, saya ulang ya. Jadi di sini paling bagus ya. ternyata di sini di mana mulai tadi. Jadi kita bawa ke sini ya. Nah di, di daerah ini bagus ya. Nah, ini udah bagus. Nah, kalau sudah daerah ini bagus, ini kan salah tadi. Ini yang salah. Maka kita klik di video ini ya. Kita klik di video ini. Kemudian kita tekan guntingnya. Nah, ini calon diperhatikan baik-baik ini, kan gunting. Nah sehingga video itu terpotong, nah, terpotong. Ini kan tidak kita pakai, tidak pakai kita buang. Gimana cara buangnya? Klik di video ini tingkat tekan tombol bell di, di laptop, tombol bell di pojok kanan sebelah atas ya, nah, ya. hilang. Nah setelah hilang maka ini kalau kita putar lagi nah, ini sudah yang benar nah kalau sampai di sini misalnya intronya kita perlukan nah, ini kita potong lagi ya kita klik di video kemudian kita potong dan ini kita buang saja nah setelah itu ini ada suara ya ada, ada di video itu selalu ada track suara video, suara bawaan ini bisa dibesarkan cara besarkannya nah ini ke 0, db nya itu 0, desibelnya nya 0 ya itu bisa dibesarkan dengan cara mendrag ke atas 12 db, ini sudah cukup besar nih, suaranya ya. nah, selesai pendahuluan nah jadi di sini kita ingin menambahkan intro tadi ya intronya bisa diambil di di title, ya, title ini nah, title ini nanti uh, filmora ini menyediakan banyak opsi ya Kali tinggal pilih menurut selera masing-masing nah, kalau saya sekarang menggunakan yang ini kemudian kita klik dua kali di sini supaya kita bisa kita edit ya nah, ini ini tulis uh, intro tulisan yang disediakan oleh oleh Filmora ini bisa kita edit di sini nah, misalnya saya menulis selamat datang di Rib, BUDIN STUDIO ini karena hurufnya terlalu besar kita bisa memperkecil kita perkecil 79 kita perkecil misalnya menjadi berapa ya nah, seperti ini nah kemudian huruf-huruf ini juga bisa kita menggantikan warna ya, menggantikan warna misalnya kita blok ini ada dipilih warna-warna huruf. Misalnya kita menggunakan a ini kuning, kemudian dipadukan dengan yang ini nah, nampak huruf seperti ini. Nah, kalau kita tidak suka yang seperti ini bisa kita pindahkan ke tengah seperti ini, seperti ini. Nah, setelah jutnya, huruf ini kalau kepingin kita, kita ingin ada animasinya, dipilih add dipilih add dipilih add fun, nah, di sini. Nah, nanti Bapak Ibu bisa milih animasi animasi ya animasinya nah, ini banyak animasinya bisa kita pilih bagaimana nah, yang seperti ini yang seperti ini yang seperti ini ya. nah, kita coba yang seperti ini ya, nah seperti ini lihat animasinya nah, kalau sudah ada animasinya kita klik ok ok jadi ini kalau kita kita lihat ya, seperti itu munculnya. Nah, kemudian berapa durasinya? Nah, durasinya kita mau tampilkan eh, intro ini misalnya bisa kita perpanjang saja ya. Nah, kita geser di sini, kita geser sampai sini itu ya, Jadi nanti akan masuk seperti ini ya. Nah seperti itu kemudian kalau di intro ini ingin diberi efek ya. ingin diberi efek misalnya efek e, pertukaran antar segmen nah, bisa Bapak Ibu pilih di minta okekan dulu bisa pilih di transisi ini nah, Bapak Ibu mau pilih yang mana Nah ini contohnya misalnya saya pilih yang yang ini sajalah nah ini efeknya kemudian ini bisa diperpanjang, ya. bisa diperpanjang nanti kalau, kita, kalau dia masuk ke bagian intro ini ada ada, ada di, ini, ini ya nah seperti itu ya oke udah intro nah cuman intro ini tidak enak kalau tidak ada musik latarnya ya tidak enak di karena kosong videonya tidak enak kalau hanya kosong nah supaya dia musiknya ada ya, kita beri audio, ya, audio nah ini bapak ibu kalau mau beri audio Jangan menggunakan MP3 produksi orang Produksi orang misalnya ada lagu, ada MP3 yang sudah diproduksi oleh orang Itu jangan nanti di diblokir kalau kita masukkan ke YouTube Dianggap sebagai plagiat Jadi bagaimana kita menggunakan musik Nah pakai musik yang disediakan oleh Filmora ini Nah ini gratis dan tidak ada kena, kena, kena apa namanya kena plagiat ya Nah, misalnya kita menggunakan musik ini, nah, musik ini nanti dia masuk ke track, uh, track audio ke sini masuk. Nah, cuma sebelum kita memasukkan musik ini kita kunci dulu. Ini ada gembok yang sudah terbuka berarti track audio ini bisa kita edit ya. Tapi kalau kita kunci, nah ini nampak kabur, ini tidak bisa diedit. Terkunci. Ya, kalau mau masukkan audio, dimana kita mau masukkan audio tadi itu daerah intro ya, daerah intro misalnya ini nah, kita pilih aja audio apa saja ini, misalnya saya coba yang yang ini lah nah, ini audionya masuk, tapi panjang sekali audionya Loh, dapat seperti ini panjang sekali, ya kita edit ke bawah boxing ya nah, seperti itu. caranya tekan aja ring ini ya. jadi kita edit audio, audio yang kita butuhkan sampai dimana Sampai di sini ya Sampai di sini audio yang kita butuhkan Maka di sini kita cut Kita cut Dan kita delete Pakai kontrol di Pakai tombol delete di Di apa namanya di laptop sudah. Nah sekarang kalau kita putar playback Nah kita sudah punya suara ya Sudah ada pendahuluan Sudah ada intro Sudah ada musik seperti itu ya. Jadi ini di pendah, baru pendahuluan ini. Kemudian peralihannya itu di filmoranya ini peralihannya ini sudah ada apa namanya tadi eh, apa namanya eh, pergantian pergantian eh, screen ya. Kemudian Bapak Ibu bisa kepingin eh, apalagi ya di bagian akhir ini. di bagian ini, ini karena kita kunci tadi, sekarang kita buka lagi dan audionya kita kunci. Nah di sini selanjutnya apa? Isi dari materi, materi video kita selanjutnya. Jadi sudah ada penelaluan, sudah ada intro, kemudian kita isi video selanjutnya. Video selanjutnya yaitu materi. Nah ini materi osmosis tadi, saya masukkan pilih ya kalau kita misalnya sudah di transisi, sudah di title, sudah di audio nanti kalau kita masukkan video lagi jangan lupa pindah ke media di sini mana media kita masukkan tadi, media pembelajaran yang ini nah, masuklah video eh, osmosis tadi, ini sudah panjang videonya ini. Nah, ini video osmosis nah, Bapak Ibu juga di sini nanti bisa membuat tadi eh, transisi ya transisinya misalnya perpindahan dari intro ke sini memakai transisi apa misalnya kita mau pakai di sini transisi apa pilih lagi di transisi nah, sekarang kita memilih transisi yang ini misalnya dan ini bisa diperpanjang tadi seperti ini ya. nah, lalu kita kalau kita putar nah masuk ke materi nah ini ini sudah kita masuk ke segmen materi ya. segmen materinya ini nah, ini bisa kita edit nah, bisa kita edit misalnya saya mau potong yang mana misalnya ya nah, kita lihat di sini ada ada audio juga audio dari video bisa kita perbesar nah, misalnya kita perbesar seperti ini supaya audionya jelas nah ini sambil kita memonitor kita bisa melihat nah, durasi di sini ada durasinya nah, sini, di sini. Video ini direkam dengan OBS, maka yang yang direkam hanya segini ya. Nah di sini kita masih punya uh, space kosong, uh, space kosong, space kosong inilah yang bisa kita isi dengan iklan. Nah sekarang video ini kita lihat uh, gak usah panjang sekali ya sebagai sampel saja. Nah, misalnya kita ambil dan sampai di sinilah, sampai di sini. Nah di sini bisa kita edit, kita potong aja di sini. Kita klik video, ingat klik di video. Kemudian ada gunting, potong. Jadi bagian yang ke belakangnya kita buang saja karena ini e, contoh. Nah, maka video video materi kita sampai di sini. Oke. Nah, sekarang persoalannya, bagaimana kita mau menambahkan e, space kosong ini? Nah, space kosong ini bagaimana kita mau menambahkan seperti tadi di video awalnya? Ada, ada gambar UNSIA, ya, foto UNSIA, logo UNSIA, logo FK dan biologi. Di sini ada running tag, nah sebagainya. Bapak Ibu, ini kunci dulu ya. Setiap kita mau menambahkan yang lain, ini kunci dulu supaya jangan eh, tergeser-geser. Nah, sudah dikunci, ingat. Maka tahap selanjutnya yaitu kita menambah track. Nah, ini tambah track. Jadi, kembali lagi tadi ya. Ini kita kunci, sudah kita kunci tadi. Supaya jangan tergeser-geser, maka di sini kita ingin menambahkan logo usia, logo gedung FP, dan sebagainya. Ya, kita tambah track, tambah track, add track video. Jangan audio ya, kalau audio nanti yang ditambahkan adalah track audio. Jadi, track video kita tambah. Nah, muncullah track video yang kedua, nah, kemudian. Eh, apa namanya garis monitor ini ini kita letakkan kita di mana mau menambahkan misalnya ini, nah, di sini ya nah, di daerah ini kita mau menambahkan kalau sudah mau menambahkan sini posisikan di sini karena ini space kosong yang nampak kembali lagi ke media sekarang mau menambahkan apa misalnya logo eh, fk ya tadi kita sudah punya eh, logo gedung ini jadi ini eh, fotonya digabung misalnya digabung antara eh, logo Indonesia logo gedung epic dan sernya digabung jadi satu kalau satu satu boleh juga boleh tapi ini kita harus menambah tiga track ya tiga track lagi nah, kita ambil video ini eh, foto ini nah, masuk sini nah, kemudian foto ini kan ada di tengah-tengah ya ada di tengah-tengah ya ini bisa kita geser kita geser kita geser kita perkecil kita crop ya kita crop nah, taruh di di sini kalau di sini, kemudian kita sesuaikan, kita kita tutup layar kosong ini, kita tutup, nah, kemudian kita bawa ke sini, ke sini. Nah, kita sudah punya sudah tutup layarnya ya, nah, cuman yang tertutup hanya segini. Track videonya aja kalau kita putar videonya ini, nah nampak hilang lagi ya hilang lagi, supaya jangan hilang video itu maka kita perpanjang saja sepanjang sepanjang video kita kita drag aja kita drag sepanjang kalau gak, kalau mau nggak mau di drag boleh juga boleh di, di copy boleh ya nah, cuman bagusnya di drag aja supaya gambarnya bersatu sampai ke sini Oke okay, ya. Nah ini kalau kita kalau kita memutar video ini, nah ini gambarnya terus berjalan, ya uh, terus berjalan sepanjang uh, video induknya ini. Video Oke, okay, Bapak Ibu ya. Ini sudah ada sudah berisi uh, gambar satu. Nah, selanjutnya kita isi yang kosong ini iklan. Nah kita masih kosong di sini, space ini masih kosong. Bagaimana kita mengisi iklan, bahagian iklan yang ada di sini? Misalnya Anda mau promosi channel dan sebagainya. Nah, ini kunci dulu. Track-track nah, dari gambar usia ini kita kunci dulu. Nah, kita tambah track lagi. Tambah track, tambah track lagi. Namanya track video lagi ya. Nah, kita tambah. Udah ada apa ini? Ada track audio, ada track eh, video indu ada track gambar. Ini tambah lagi, ini iklan. Ini, ya. Nah, sekarang iklan kita mau masukkan apa misalnya? Kita mau masukkan YouTube ya. Nah, iklan YouTube. Iklan YouTube. Nah, YouTube-nya ada di sini. Nah, ini sama saja dengan yang tadi. Kita perkecil. Sudah kita perkecil. Nah, kita tempel di sini. Tempel di sini. Itu iklan kita ya. Sepanjang mana mau kita kita, kita kita pasang iklan ini? Panjang mana ya? Nah, misalnya sampai di sini, jangan terlalu panjang iklannya sampai di sini. Nah, kemudian di sini mau ditambah apa lagi misalnya? Nah, di depannya ini kita bisa menambah misalnya topik yang kita bahas, yaitu osmosis ya. Nah, kita bisa menambah titernya. Nah, titernya misalnya kita ambil yang ini. Nah, ini ajalah nah, kita edit, ya, edit tadi misalnya, materi kosmosis, ya, seperti itu, kemudian advance kita pilih animasi, kita pilih yang ini seperti itu, kita oke kan kemudian kita ganti warnanya kuning, seperti ini kemudian kita taruh di tengah Oke, okay, oke, okay. nanti bergantian ya. Bergantian ya. Setelah YouTube. Nah, seperti itu. Nah, Bapak Ibu, supaya eh, logo ini nanti muncul setiap video kita berjalan. Nah ini tinggal di copy ya. Patruk nah, klik kanan. Kita copy. Kita paste ke depannya nah seperti itu space saja sampai habis video Ctrl v ya sampai habis video kalau so, yang terakhir nggak usah nah, jadi ini sepanjang video ini diputar ya, sepanjang video ini diputar maka tag itu akan muncul bergantian nah bergantian nah bergantian Nah, jadi kita sudah punya semua layar video ini sudah terisi ada logo ada kita ada ada materi nah, kemudian yang terakhir yang terakhir ya di bagian paling akhir ini di bagian paling akhir ini nah, bapak ibu bisa ini kunci dulu kalau sudah kalau sudah kita kerjakan kita kunci dulu nah, di bagian akhir ini kita taruhlah video ending ya ini kita buka di video utamanya ini kita masuk video ending saya punya endingnya seperti ini punya hmm, ending seperti ini nah, di endingnya ini bisa kita buat juga transisinya transisinya misalnya kepingin love ya jadi nah, kalau kita buka nanti nah ini ending oke okay. Bapak ibu, kalau sudah uh, semuanya siap, ini ini kita kunci lagi. Nah, jadi, ini kita sudah punya berapa video ini ya? Video intro, video penahuluan, video intro, kemudian ada musik intro, kemudian ada logo, ada iklan, dan seterusnya. Nah, ini, ini sudah satu, satu kesatuan video ini. Nah, selanjutnya ada musik latar ya, musik latar. Langkah endahnya kalau video itu tidak diisi dengan musik latar. Ini, ini kita musiknya sudah ada terisi oleh intro tadi satu. Kita tambah lagi, tambah lagi, tambah eh, track audio track. Audio track. Ini nampak audio track yang kedua. Bapak Ibu nanti bisa masukkan ke dimana video track itu di materi ya nah, di sini. Nah, ini, ini materi videonya materi utama jadi selama materi video ini diputar ada musik latarnya yang berbunyi musik latarnya kita pindah lagi ke media saya sudah mempersiapkan musik latarnya tadi musik MP3 ini kita klik di sini nah, maka masuknya di bagian ini nah musik intronya itu kita pastikan di bawah video utama nah, di sini nah, jadi begitu masuk nanti video utamanya nah bunyi musik latar, bunyi musik latar musik latar ini harus kita set volumenya jangan terlalu besar ya kalau terlalu besar nanti akan mengganggu eh, audio yang ada di video aslinya, nah seperti itu sampai di mana kita masukkan musik itu sampai di habis video utama nah, kita trek aja ke sini nah, sampai sini nah, sampai sini video, musik intronya nanti di sini kita klik di musik ini kemudian kita potong, bagian ini kita buang nah, oke okay. ya, kembali lagi ke utama nah sekarang, sebelum kita memproduksi video ini kita lihatlah hasilnya, gimana jatuhnya ya nah, ini sudah intro nah ini sudah masuk materi kemudian sudah ending oke okay. Nah, jadi Bapak Ibu kalau video kita sudah merasa oke, okay, sudah cukup, sudah bagus ya, sudah lengkap, nah, tugas terakhir dari memproduksi video ini adalah mengekspor. Ini ada tombol ekspor di sini. Nah, begitu Anda tekan tombol ekspor, maka ditanya nah, di sini dialognya. Kita membuat video ini dalam format apa? Nah, format macam-macam format video ya. Nah, yang paling umum digunakan yaitu eh, mkv biasanya atau eh, mp4 ya. mp4 yang paling umum digunakan jadi kita simpan dalam bentuk mp4 nah, kemudian nama video kita apa contoh editing misalnya. contoh editing nama videonya ditanya disimpan di mana nah, terserah nih bapak ibu mau simpan cari di mana nih saya simpan di desktop di desktop komputer nah, kemudian yang harus diperhatikan lagi ini resolusi jadi kita sudah bahas resolusinya ini bisa kita rubah-rubah tinggal di setting nah, bapak ibu nanti pilih resolusinya berapa ya. nah, berapa adit sample tapi ini gak usah dikotak-kotilah ya karena tinggal tinggal pilih resolusinya adalah 1920x1080 ini eh, resolusi HD nah setelah ini oke okay semua ya nah, langsung bisa ke DVD bisa dan seterusnya ini kita simpan lokal segala. langsung kita ketik export mana lebih bagus Filmora atau Adobe Sebenar, sebenarnya semua software editing video itu ya ada fasilitas semua, cuman cara kerjanya beda. Kalau ditanya mana yang lebih lengkap, uh, Adobe Premiere yang lebih lengkap ya. Adobe Premiere lebih lengkap, cuman Adobe Premiere ini uh, operasionalnya agak rumit, ya. agak rumit banyak sekali menu-menu yang harus dipahami. Apalagi kalau misalnya pemula, kalau pemula itu udah ribet sekali. Tapi prinsip kerjanya sama, ya prinsip kerjanya. Uh, kita bekerja per track seperti tadi nah, Track ada track audio satu, track audio 2, track video 1, track video 2 sama, pengisinya sama, mau nambah sama uh, kalau, kalau software merekam uh, layar itu merekam video banyak sekali memang kalau saya lebih rekomendasi memakai uh, OBS OBS itu lengkap, bisa tampilkan gambar, bisa kita, kita tampilkan webcam okay? Nah, jadi yang nampak di video tadi uh, saya sudah merekam ya ini proses rekaman. Nah, jadi harus kembali kita ke belakang uh, bagaimana proses memproduksi video. Nah, itu masalahnya. Nah, jadi kalau mau memang uh, itu ya kita harus merekam dulu ya mere merekam layar hari ini kita membicarakan masalah mengedit. Nah, karena tidak satu pun video yang kita lihat baik di YouTube dan sebagainya itu tanpa proses editing. Misalnya kita nonton uh, video di televisi atau film. Nah, kita harus mikir orang di balik layar itu, itu video, itu yang dibuat bukan sekaligus ya. Ada bagian yang salah lah, salah skrip, salah ngomong, salah. Nah itu semuanya sudah dibuang, nah, yang sudah kita nonton itu, itu video yang sudah jadi. Nah, seperti sama dengan video pembelajaran ini. Nah, seperti saya tadi, misalnya introduksinya itu karena tidak ditulis, biasanya ditulis, ya skripnya ditulis, dibaca, tapi ini tadi eh, videonya yang direkam tadi bebas. Sehingga waktu kita ngomong, Ya, ada salah, Ada keliru, ada terpotong kita rekam saja. Ya, kita rekam saja. Mau salah, mau apa, kita rekam. Nanti kita, kita tinggal memilih segmen. Nah, jadi menampilkan video itu yang banyak tadi eh, itu di proses rekaman, di proses rekaman, bukan di proses editing. Nah, itu jawabannya.